Kalian bisa rekam dan segera laporkan. Pak Kapolda udah perintahkan untuk seluruh jajaran Polres untuk menerima cepat laporan masyarakat yang terkait tentang debt collector ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar guys, seluruh subscriber? Siap? Ya.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 Baik ya hari ini siapa yang mungkin udah menonton langsung ya di berbagai jejaring media sosial tentang bagaimana debt collector lapangan dari sebuah leasing memperlakukan seorang polisi yang hari ini gua cukup mengapresiasi ya Bapak uh, ini terlalu sabar dan ini merupakan Uh, sebuah contoh sih sebenarnya ya kan dengan tingkat kesabaran beliau. tapi ada yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector lapangan terkait tentang penagihan ataupun mungkin penarikan yang harus kalian tahu hari ini. jadi hari ini gua pengen apresiasi dulu untuk kapolda metro jaya pak Muhammad Fadil Imron. mudah-mudahan bapak sehat selalu panjang umur dan kita doakan sama-sama karir bapak terus meningkat. Ya, hari ini Pak masyarakat membutuhkan pimpinan yang tegas. Hari ini kami butuh pimpinan yang mungkin bisa memberikan efek jerah setelah masyarakat mendapat intimidasi dari pihak pihak debt collector ini. Di situ ada Pak Hengki, ada Bang Jacqueline ya kan dan seluruh tim kami doakan agar sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan segera bisa dipromosikan naik pangkat lagi. Amin ya Robbal alamin. Oke Pak, hari ini kita ingin kasih tahu ini pak bahwasannya uh, banyak dari laporan dari subscriber kita banyak dari beberapa aplikasi-aplikasi pinjol ataupun mungkin pembiayaan yang sudah memiliki debt kolektor lapangan dan itu dibuktikan dari banyaknya video yang beredar baik di Media-media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Penagihan-penagihan yang sudah kami anggap melanggar beberapa ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh pihak OJK dan pihak kepolisian. Jadi kami berharap bahwasanya penangkapan debt collector ini bukan hanya untuk pihak leasing saja. Karena hari ini banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang intimidasi Tentang perlakuan debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi ini Banyak yang sudah melanggar ketentuan hukum Dan kalian yang hari ini tinggal di Jakarta khususnya yang mungkin sudah mendapatkan perlakuan intimidasi Dan beberapa perlakuan-perlakuan yang sudah melanggar ketentuan hukum Yang dilakukan oleh pihak debt collector Kalian bisa langsung melaporkan dan mengirimkan videonya Kepada polres-polres yang terdekat di kota kalian di Jakarta Ini sudah diinstruksikan oleh Pak Kapolda Kepada seluruh jajaran Kapolres Untuk merespon cepat laporan masyarakat yang terkait Tentang bahwasannya ada unsur-unsur preman atau mungkin debt collector yang sudah mengintimidasi masyarakat oke baik langsung aja kita pengen cek dulu videonya apa komentar dari pak kapolda terkait tentang ya adanya debt collector lapangan yang ternyata tidak punya sertifikat ternyata tidak jelas dari informasi yang kita himpun dari beberapa pelaku yang kemarin ditangkap, itu hanya ada satu atau dua. Gua lupa ya? Kan, yang memang sudah punya legal standing hukum, tapi tetap saja ternyata mereka melakukan pelanggaran hukum. Oke, baik, kalian bisa ngecek langsung di layar di belakang layar monitor berikut ini saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini sampai tadi malam saya tidur jam 3 darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta jangan mundur lagi sedih hati saya itu bolak-balik yang debt kolektor debt kolektor macam itu jangan biarkan dia lawan tangkap jangan pakai lama ini kasat serse-kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu cepat respon cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu debt kolektor itu kalau ada ngomongnya kasar termasuk yang order itu apa itu perusahaan leasing yang order itu nggak boleh lagi debt collector-debt collector yang menggunakan kekerasan menteror orang nggak boleh lagi saya perintahkan kamu oke okay, baik tadi kita udah langsung menyaksikan ya bagaimana gerahnya pak kapolda setelah melihat video yang beredar terkait tentang dep kolektor lapangan yang dianggap sudah melanggar ketentuan hukum nah sekarang apa komentar dari pak hengki terkait tentang kejadian tersebut kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini sebenarnya pesan kami pada empat orang yang belum menyerahkan diri ini kemarin kan gagah sekali tuh ya kan, wabah sekali kok sekarang lari terbirit-birit kemana ini sampai dapat kamera kejar kami akan sebut di PUG pada seluruh jajaran kepolisian se-indonesia ini dan kemudian apabila yang bersangkutan tidak kooperatif dan tetap melawan petugas kami akan tidak lebih keras jelas ya guys oke okay, kita pengen lanjut dulu melihat dan menonton video fullnya dari pak kapolda kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini seolah-olah dia berada di atas hukum akan berhadapan dengan saya nanti orang-orang seperti itu Nanti sore akan dirilis pelaku yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam bentuk debt collector itu. Pada prinsipnya, Polda Metro Jaya akan konsisten untuk menghadapi semua bentuk kejahatan kekerasan, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun ormas, dalam bentuk tindakan premanisme, persekusi, vigilante, dan sejenisnya, kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, tidak boleh ada kelompok tidak boleh ada perorangan yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan seolah-olah dia berada di atas hukum akan berhadapan dengan saya nanti orang-orang seperti itu kemarin langsung saya panggil semua Kapolres pagi-pagi saya beri arahan saya minta dibuat call center kalau ada mata elang dan sejenisnya ada premanisme dan sejenisnya kalau dihubungi polisi taruh di Instagram masing-masing call centernya itu saya minta Kapolres untuk melakukan Langkah cepat untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan kemanisme. Kita juga tidak berhenti hanya sampai kepada penegakan hukum. Hari ini contohnya Polres Jakarta Selatan mengundang asosiasi leasing. Nanti kita akan FGD. Kan begini juga, masyarakat yang berhutang ini kan harus siap membayar angsuran. Jangan mau berutang tapi tidak siap bayar angsuran. Nah Namun, kalau ada yang menunggak, Tentu harus ditempuh dengan jalur-jalur yang benar, tidak menggunakan biasa, Penagi utang yang menggunakan kekerasan. Nah, hari ini kita undang, nanti kita akan diskusi, misalnya kalau juga mungkin ke depan kita buat MOU, STNK, kita akan blokir motor maupun kendaraan itu tidak bisa dipindah tangan. Sampai dengan dia melunasi utang, -tang. yang kedua misalnya Jika leasing ingin bekerja sama dengan Penagi utang, maka... Sebaiknya ada sertifikasi dan persyaratan utama bahwa tidak boleh ada tindakan-tindakan kekerasan Kembali itu ke semua. Semua harus mendasari kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oke guys, tadi kita udah sama-sama menyaksikan ya. Bagaimana Pak Kapolda sudah memberikan keterangan dan press release terkait tentang debt collector lapangan Jadi untuk teman-teman yang sekarang domisilinya ada di Jakarta Apabila memang kalian hari ini menerima intimidasi, teror dan kekerasan dari debt collector-debt collector lapangan Kalian bisa rekam dan segera laporkan Pak Kapolda udah perintahkan untuk seluruh jajaran Polres untuk menerima cepat laporan masyarakat yang terkait tentang debt collector ini dan Pak Fadil Imron juga sudah mengingatkan ya kita yang punya hutang ini ya memang punya kewajiban untuk membayar nah untuk kawan-kawan aku dari awal juga udah mengatakan, yuk ayo kita bersihkan dulu hati dan pikiran dan kita bersihkan juga niat kita kita akan bayar nanti hutang-hutang ini ketika kita memang sudah mampu untuk melakukan pembayaran apabila kalian masih tetap mencari solusi pembayaran hutang di aplikasi pinjol ini dengan cara gali lubang tutup lubang maka masalah ini tak akan pernah selesai sampai dengan kalian akan akan merasa lelah sendiri, akhirnya kalian merasa putus asa, jadi yang terpenting hari ini, fokuskan untuk membenahi terlebih dahulu kehidupan pribadi dan keluarga serta pekerjaan kita, dan akhirnya kita nanti mampu mengintip peluang apa hari ini yang mungkin bisa menghasilkan cuan untuk kita bisa membayar semua hutang-hutang oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian yang hari ini tinggal di Jakarta, seputaran Jakarta Polda Metro Jaya Kalian bisa langsung saja Melaporkannya kepada Polres-Polres Terdekat di daerah kalian Oke baik jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini Juga dilihat dengan Kapolda Atau Polres-Polres yang lain Sehingga masyarakat yang hari ini Merasakan teror dan intimidasi dari Mata Elang atau mungkin Debt Collector Lapangan, mudah-mudahan Polda yang lain mengikut dengan Polda Metro Jaya dan memerintahkan kepada Polsek dan Polres untuk menerima cepat laporan masyarakat terkait tentang Debt Collector Lapangan ini. Kita akan dukung terus Polri. Polri presisi. Dan hari ini Polri sudah menunjukkan eksistensinya, bahwasannya Polri masih tetap berada di pihak masyarakat. Oke, kami akan dukung terus Polri, sukses Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.